Harga emas antam hari ini di Pegadayan, Selasa, tanggal 7 Juni tahun 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.015.000, harga tersebut naik Rp 1.000 dibandingkan hari sebelumnya Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Logam mulia antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.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 harga emas antam 1 gram, Rp 1.015.000, harga emas antam 2 gram, Rp 1.966.000, harga emas antam 3 gram, Rp 2.923.000, harga emas antam 5 gram, Rp 4.837.000, harga emas antam 10 gram, Rp 9.615.000, sekian harga emas untuk tanggal 7 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.